Secara umum pergerakan emas sedang bergerak bullish. Secara umum pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi di sekitar area resistan. Perhatikan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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1799.63 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1791.51. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212